SD Negeri 3 Sadabaya. Dimohon sama Bapak Ibu saya, saya ucapkan salam kepada semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kewakilan yang kedepan, pertama uh, menceritakan menceritakan pengalaman ya. simbol dirinya We'll go out.